Luar biasa, timnas Indonesia U-12 berhasil melaju ke final Piala Dunia U-12 yang berlangsung di Swedia. Pada laga tersebut, bocah-bocah bocah Indonesia berhasil mengalahkan Italia, yang merupakan negara unggulan secara tidak terduga mengalahkan Italia dengan skor 3-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak final walaupun postur tubuh timnas Indonesia U12 beda dengan anak-anak Italia namun mereka bisa mengimbangi permainan yang diperagakan oleh anak-anak Italia, bahkan memenangkan laga bocah-bocah Indonesia membuktikan kepada dunia kalau mereka adalah tim yang tidak bisa dianggap remeh berlaga di lapangan Gamla Uleti Indonesia memakai seragam merah putih, sementara Italia memakai seragam biru putih. Meski menghadapi tim unggulan Indonesia tidak gentar, dan sejak menit awal mereka sudah mengambil inisiatif serangan. Sedangkan pertahanan mereka pun cukup solid, di mana para pemain mampu menghalau setiap serangan Italia dan membuat pemain depan lawan frustasi dan kesulitan membuat peluang. Sementara Indonesia bisa menciptakan banyak peluang namun hanya 3 gol yang bersarang ke gawang Italia. Di sisi lain hanya satu pemain Italia yang bisa menjebol gawang Indonesia. Indonesia menutup laga dengan skor 3-1 dan ini bukanlah kemenangan satu-satunya. Timnas Indonesia U12 saat melawan tim-tim besar, sebelumnya mereka mengalahkan tim Uni Emirat Arab, Afrika Selatan dan Inggris, pada penyisihan grup Timnas Indonesia U12 tampil sangat sempurna dengan mengalahkan lawan-lawannya. UEA dan Afrika Selatan mereka bantai dengan skor 9-0. Bahkan Timnas Indonesia mampu membuat raksasa Eropa Inggris tidak berkutik. Inggris mereka tundukkan dengan skor 5-0. Timnas Indonesia U12 lolos ke babak 16 besar dengan status juara grup D. Mereka bertemu dengan, dengan jagoan Asia Jepang di babak perdelapan final. Jepang pun dibuat menyerah oleh anak-anak Tersebut dengan skor 2-1 cukup memulangkan Jepang ke negara Matahari Terbit. Di perempat final Indonesia berhasil mengalahkan Spanyol dengan skor 1-0. Berkat kemenangan atas Italia ini, Indonesia akan ditantang tim Jerman di babak final Piala Dunia U-12 2023. Semoga timnas Indonesia memulai kembali kejayaan di tahun 2016 lalu. Saat itu Indonesia berhasil menjuarai Piala Dunia U-15 usai mengalahkan Swedia dengan skor 3- -1. Timnas menjadi juara kembali.